Sakit merupakan suatu bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita Guna untuk mengurangi dosa yang ada pada diri kita Jadi kalau Allah berikan ujian kepada kita Maka kita harus menghadapinya dengan penuh kesabaran Karena kita percaya bahwa setiap Allah turunkan penyakit Pasti itu ada obatnya terkecuali dengan kematian oleh karena itu, mari kita simak bersama tausiyah yang akan disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat dengan tema jikir untuk orang yang sakit. sakit. Dari sakit ringan sampai yang paling berat. Kita temukan misalnya Nabi Imrahim AS, Quran Surah ke-26 ayat 85. Di zikirnya Nabi Ibrahim ketika mengatakan Wa Kalau saya sedang merasakan sakit Saya yakin pasti Allah sembuhkan Ini kalimat ringan tapi secara psikologi itu tajam Dan itu mempercepat penyembuhan Jadi kalau anda sedang merasakan sakit Maka dipakai ini zikirnya Nabi Ibrahim Untuk menguatkan pada diri kita Seberat apapun penyakitnya jangan pesimis Ya, karena Nabi pun mengatakan, setiap penyakit itu pasti ada obatnya, kecuali kematian. Maka, kalau diuji dengan penyakit apapun, hal pertama yang disampaikan, dikuatkan dalam diri kita, katakan, "Allah pasti sembuhkan, Allah pasti sembuhkan." Nah, energi yang kita hasilkan lewat kata-kata itu, yang kita kuatkan pada diri kita, itu akan merangsang bagian tubuh kita untuk mempercepat penyembuhan. Ya, yang gak bisa kita cegah itu kematian. Ya, karena maut itu gak akan pilih-pilih, dia gak akan lihat sakitnya parah misalnya. belum tentu belum tentu Ya. Anda boleh katakan ini sudah sepuh kayaknya udah bau tanah nih gitu kan <laughs> Tapi kata maut dia jawab kata maut kamu yang bau kuburan oke? <laughs> Jadi dia yang akan pilih dia datang kepada yang sehat dia datang kepada yang muda sesuai dengan ajal Quran surah ke-7 ayat 34 walikulli ummatin ajal faizaja'alhum ja la yastakhiruna saata wala Stok Tapi yang kita harus dapatkan adalah kalimat pertama kalau sedang sakit diuji apapun Ya. Sakit gigi, sakit mata, sakit kepala macam-macam, tampilkan kalimat ini pada diri kita. Quran surah ke-26 ayat 80. Wa Bahasa kitanya Allah pasti sembuhkan. Allah pasti sembuhkan. Harus ada keyakinan optimisme dulu. Nanti dengan kalimat itu, keadaan diri kita itu secara kimiawi itu akan berproses, muncul kekuatan Ya, muncul energi-energi yang positif itu membantu penyembuhan selain obat-obat yang mungkin ditampilkan oleh para dokter pasti ada ya gambaran itu karena kan ada di bab energi kan ada energi listrik juga dalam diri kita itu ya, energi listrik itu tinggi nanti ada ada, ada beberapa ayat tiga yang atau hadis yang bisa kita terjemahkan ya misal begini misalnya kalau dalam bab ada riba ya ada riba ada lagi bab misalnya sentuhan sentuhan yang enggak secara langsung yang sentuhan langsung itu menggunakan lamasa, sentuhan tidak langsung menggunakan massa. Nah ada sentuhan yang tidak langsung, nggak langsung dilakukan, tapi ada energi listrik terpancar di situ, sehingga memberikan sebuah getaran. Ya, kenapa pandangan itu mesti dibatasi dalam kondisi tertentu? Ada lawan jenis, saling berpandangan nih. Ya, saling merasakan misalnya. Ketika berpandangan, ada kondisi tertentu yang ketika frekuensinya sama, ada rasa di situ, tek, ada getaran. Nah, itu dalam kondisi tertentu kalau bukan mahram dia palingkan sebelum itu muncul supaya tidak terbawa pada suasana yang tidak baik. Ya. Paham gak sampai sini? Ah. <laughs> nah, ini bisa diterjemahkan secara fisika. Sama kayak begini. Nah, itu ada yang menguap tuh, ya. Nanti <laughs> <laughs> kalau frekuensinya sama di gelombang di, di bab gelombang itu kalau frekuensinya sama bisa menguap sampingnya. Karena ketemu di satu frekuensi. Sama dengan yang ke toilet. Ke toilet satu sampingnya bisa ke toilet. Sama itu dalam konteks seperti ini ada kalimat-kalimat yang ditampilkan di Quran baik ada penyakit fisik ataupun hal-hal yang melemahkan kepada diri ketika punya masalah misal ada persoalan kadang-kadang mulai lemah kan itu kata Quran bangkitkan dirimu dengan mengatakan ini pasti selesai, pasti ada solusinya inna ma'ala usri itu kalau dipakai kata-kata itu ini pasti selesai, pasti ada solusinya kamu bisa, kamu bisa itu lain nanti responnya pada tubuh kita dengan hanya meratapi diri Kapan selesainya ya? Kenapa harus aku? Terus dibikin status lagi yang paling menjengkelkannya itu, ya? Dibikin status di Instagram. Kapan solusinya ya Allah? Uh, ya. Gak jadi solusi. Nah ini di Quran ayatnya banyak yang pakai Jepang, Korea. Dulu ada waktu saya kecil itu ada acara benteng Takeshi itu, <risa> ya kan? yang pakai apa namanya tang dia terus tembak tembakan pakai air gitu kan saya suka uh, apa lihat itu kadang-kadang oh ini benteng Takeshi ada begini tapi yang saya hal itu saya masih kecil tuh saya hal itu satu ketika dia mau masuk ke situ so dikatakan tuh sama hostnya katakan kamu bisa kamu bisa kamu bisa gitu kan dan itu dipakai juga oleh korea ketika jepang bikin a itu dari tk korea dikatakan harus lebih unggul daripada nivong nivong nivong ya jepang jepang unggul lebih unggul daripada jepang jepang bikin honda mereka bikin Hyundai, Hyundai itu dibacanya Hyundai. Ya, jadi selalu begitu Dan itu terpacu. Nah, kita ayatnya punya itu. Sedang sakit wa idza mariddu yasfin. Pegang yang sakitnya. Kuatkan, Allah pasti sembuhkan, Allah pasti sembuhkan. Terima kasih Pak Ustaz. Ditinggal. Terima kasih Pak Ustaz. Semoga apa yang tadi sampaikan. oleh Pak Ustaz dapat kita pahami. Jadi tetap tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala meski ujian selalu menghampiri kita pada dasarnya dengan ujian tersebut adalah sebuah teguran untuk diri kita agar kita lebih dekat lagi sama Allah subhanahu wa ta'ala mungkin video kita cukup sampai sini dulu nanti kita lanjut di video selanjutnya